Hey, hey, apa kabar semuanya slot termania sepertinya kemarin tahun baruan pada ngapain aja nih selain pergi jalan-jalan, main kembang api, atau pergi sama gedetan eh malah mampirkan ke Oyo, haha <Gân> karena capek abis main kembang api. Pada kesempatan kali ini saya bermain di jirnik bonanza dengan membawa modal rp ribu rupiah saja. Saya bermain di situs slot gacor hari ini yaitu masuk slot. Pola pertama kali ini kita spin spin manual saja ya bosku di bertingan angka besar 2000 Saya melanjutkan dengan pola satu nol satu nol satu nol semoga saja dapat fresh in ya guys. you mm -hmm.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 setelah percobaan 10-10 spin berhasil mendapatkan freshpin pinnya, guys МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА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 Oke, okay, karena ketika kita naikkan bet tidak mendapatkan fresh ping kita, akhirnya saja permainan ini lumayan dapat lima kali lipat dari modal. Utamakan withdrawal jangan dipaksakan salam swarta. See you next video.